Lindung sendirian di depan, sementara Kintan dan Ying Huan, Huan mengikuti di belakang. Kedua gadis itu saling kenal dari sebelumnya dan bahkan telah bekerja bersama melawan Yuan Chang. Karenanya, mereka agak ramah. Sekarang, setelah mereka bertemu lagi, mereka memberikan perasaan bahwa di antara mereka tetap sama, meskipun mereka berdua telah berubah. Beberapa murid Dao Sekte dapat dilihat dalam perjalanan kembali. Ketika mereka melihat bahwa Lindung telah kembali, kejutan dan kegembiraan muncul di mata mereka. Berbagai tangisan hangat dan ramah dapat didengar bahkan dari jauh. Lindung dengan lembut tersenyum kepada murid-murid baru yang wajahnya masih agak belum dewasa. Dari mata mereka, dia bisa melihat semacam semangat. Semangat seperti itu terbentuk dari kepercayaan. Dan bagi mereka yang memiliki keyakinan ini, jika Dao Sekte akan menemui nasib yang sama dengan Sekte terpencil besar di masa depan yang sangat jauh, keinginan mereka mungkin juga akan terus melindungi Dao Sekte. Ketiganya terbang ke puncak gunung utama di mana Ying Xuanzi dan sekelompok tetua Dao Sek sudah menunggu di depan aula utama. Ketika mereka melihat Lindong kembali, senyum muncul di wajah mereka. Meskipun api perang di wilayah Suan Timur sudah padam, lima moral seluruh Dao sekte hanya bisa berbaur sempurna saat Lindung ada. Lindung membungkuk pada Ying Xuanzi. Setelah bercakap-cakap sebentar, dia berhenti dan berkata, Tuan Sekte, Kakak Senior Zhou Tong harus bisa keluar sekarang. Setelah mendengar ini, ekspresi Ying Xuanzi menjadi rumit. Segera setelah itu, dia dengan lembut mengangguk ketika banyak tetua di belakangnya melemparkan pandangan mereka sebelum Lindung muncul. Zou Tong telah menjadi legenda di Daosek. Jika dia bisa terus berkultivasi di Daosekte, dia mungkin akan lama menjadi master Daosekte. Lindong dengan lembut melambaikan tangannya saat cahaya putih lembut muncul dari telapak tangannya. Segera setelah itu, batu leluhur muncul. Dengan jentikan jarinya, sinar cahaya muncul dari batu leluhur. Cahaya itu secara bertahap berkumpul bersama. Sebelum berubah menjadi sosok berjubah hitam di bawah mata semua orang yang menonton. Itu adalah Zhou Tong. Zhou Tong secara bertahap membuka matanya yang tertutup rapat. Ying Xuanzi dan kerumunan yang berdiri di depannya memasuki matanya. Segera setelah itu, tubuhnya sedikit kaku. Ketika ekspresi rumit muncul di wajahnya. Bibirnya bergetar lembut, dan dia perlahan menurunkan tubuhnya. Kedua lutut menyentuh tanah saat suara agak serak bergema di depan aula. Wan, murid telah kembali. Kubu Ying Xuanzi mulai bergetar pada saat ini. Sepertinya wajahnya yang biasanya tenang akan kehilangan kendali. Dia perlahan berjalan ke depan dan dengan lembut mengusap kepala Zhou Tong. Matanya dipenuhi dengan uap air ketika dia berkata dengan lembut, Senang kamu kembali. Ada baiknya kamu kembali. Banyak tetua di sekitar mereka juga diam-diam menghela nafas. Mereka tahu bagaimana penderitaan Zhou Tong selama bertahun-tahun. Legenda Dao Sekte dari saat itu hampir menjadi alat gerbang yuan. Dan bahkan telah digunakan melawan Dao Sekte mereka. Saat itu, murid ini tidak mengerti gambaran besarnya. Aku membiarkan emosi aku memengaruhi keputusan aku. Dan tidak mendengarkan kata-kata Tuan. Itulah sebabnya musibah seperti itu terjadi. Saat dia menatap mata Ying Xuanzi yang lembab. Bahkan dengan temperamennya. Air mata mengalir tanpa sadar dari mata Zhou Tong. Hehe, he, anak muda mana yang tidak memiliki saat-saat gagap?" Ying Xuanzi tertawa kecil, segera setelah dia berubah sedikit diam. "Selama kamu tidak menyalahkan tuan karena lemah dan tidak mau membalas dendam padamu. Sebagai tuan sekte, tuan secara alami harus mempertimbangkan seluruh sekte." Zhou Tong menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah menyalahkan Ying Xuanzi sejak awal, sama seperti Lin Dong saat itu. Mereka berdua mengerti Ying Xuanzi. Kadang-kadang, memilih untuk membuat keputusan yang tampaknya lemah itu bahkan lebih berani daripada menggunakan hidup mereka untuk bertarung. King Xuanzi menyeka sudut matanya, sebelum dia menatap dao sek yang sangat besar. Suaranya tiba-tiba terdengar di seluruh sekte. Murid aku, seluruh dao sekte menyambut kamu kembali. Suaranya bergema ke kejauhan. Murid Daosek yang tak terhitung jumlahnya sedikit terkejut ketika mereka melemparkan pandangan mereka ke arah puncak utama. Segera setelah itu, sukacita segera muncul di mata mereka. Itu, kakak senior Tong. Meskipun banyak dari murid yang baru agak tidak terbiasa dengan nama ini, mereka dapat melihat emosi yang kuat pada beberapa wajah murid yang lebih tua. Selanjutnya, sorakan yang menghancurkan bumi meletus. Selamat datang kembali kakak senior. Tong, Lindong memandang Daosek yang sekarang bersemangat Dia tersenyum pada Tong yang bermata merah dan berkata Selamat datang kembali, kakak senior Zootong Tong berdiri, menatap Dao Sekte di depannya Emosi yang kuat dan senyum juga muncul di wajahnya Dia menangkupkan tinjunya ke arah Lindong dan berkata Saudara junior Lindong, terima kasih banyak untuk ini jika Lindong tidak menggunakan batu leluhur untuk melindungi roh hewannya dan bahkan memeliharanya, kemungkinan ia akan lama menghilang menjadi ketiadaan. Lindong menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan tangannya ketika cahaya perak berkedip, dan simbol Ancestral Tata Ruang muncul. Karena kakak senior Zhou Tong telah pulih, simbol Ancestral Tata Ruang ini harus kembali ke pemiliknya. Zhou Tong sedikit terkejut ketika dia menatap simbol Ancestral Tata Ruang. Selanjutnya, dia menatap Lindong, yang terakhir tersenyum dengan tatapan tulus di matanya. Tidak ada keinginan untuk simbol Ancestral Tata Ruang ini di dalam mereka. Zou Tong diam beberapa saat. Dia perlahan mengulurkan tangannya untuk menerima simbol Ancestral Tata Ruang. Saat dia menatap simbol Ancestral, perasaan rumit memenuhi matanya. Pada akhirnya, dia tampak seperti tertawa kecil. Ujung jarinya dengan lembut memotong udara. Ketika garis samar darah muncul pada simbol ancestral tata ruang. Selanjutnya, jarinya patah dengan sedikit dorongan. Retak, garis darah secara diam-diam hancur ketika kulit Zhou Tong langsung berubah pucat pasi. Dia dengan lembut membelai simbol leluhur tata ruang saat dia dengan lembut berkata, Maaf telah membuatmu menderita kontaminasi iblis-iblis dengan aku selama bertahun-tahun. Namun, Aku percaya bahwa pemilik kamu berikutnya akan lebih sempurna daripada aku. Petik 2, cahaya melingkar berdesir dari simbol ancestral spasial ketika suara dengung samar muncul. Suara yang serupa sepertinya dipenuhi dengan kangganan. Kakak senior Zhou Tong, lindung dengan kosong menyaksikan adegan ini. Sebagai pengendali simbol leluhur, dia secara alami mengerti apa yang telah dilakukan Zhou Tong. Dia telah memutuskan hubungannya dengan simbol ancestral tata ruang sejak akhir. Suatu tindakan yang pasti akan menimbulkan kerusakan serius pada dirinya sendiri. Bahkan roh hyuannya sekarang menjadi jauh lebih tidak pudar dari sebelumnya. Saudara Junior Lindong, sebagai pengendali simbol leluhur, kamu juga harus tahu bencana yang akan dihadapi dunia ini di masa depan. Aku percaya bahwa simbol leluhur tata ruang akan lebih cocok untuk kamu daripada aku sendiri. Zhou Tong dengan lembut tersenyum pada Lindong, sebelum mengembalikan simbol leluhur tata ruang. Aku bisa merasakan bahwa itu juga percaya ini. Petik 2. Ekspresi Lindong Rumit Dia menatap simbol ancestral tata ruang yang berkedip dengan cahaya perak saat dia mendesah dengan lembut. Sementara dia ragu-ragu, sebuah tangan sedingin es dengan lembut mencengkeram tangannya. Dia memiringkan kepalanya dan melihat wajah cantik Ying Huan Huan. Dia dengan lembut berkata, ini adalah simbol leluhur spasial dan pilihan kakak senior Zoutong lindung tertawa getir Pada akhirnya, dia mengangguk Sebelum dia meraih dan menerima simbol Ancestral Tata Ruang Kakak senior Zoutong Aku tidak akan membiarkannya diabaikan Dan akan mengambil tanggung jawab pengendali simbol Ancestral Berdengung, cahaya redup muncul dari simbol Ancestral Tata Ruang Seperti cairan itu diam-diam bergabung ke telapak tangan Lindong. Pada saat ini, dia bisa merasakan riak energi purba dan murni di dalam tubuhnya. Riak muncul dari simbol leluhur yang memangsa dan simbol leluhur Thunderball. Menolak simbol ancestral tata ruang dari yang ada dalam tubuh yang sama secara refleks. Namun, cahaya lembut dengan cepat bersemi dari batu leluhur. Di bawah cahaya ini, penolakan di antara mereka secara diam-diam melemah. Cahaya perak berdesir dari tubuh Lindong dalam lingkaran. Ruang di sekitarnya tampak seperti air danau pada saat ini. Dan riak yang intens dapat terlihat. Saudara Junior Lindong, simbol Ancestral Tata Ruang telah mengakui kamu. Selanjutnya, kamu harus cepat menguasainya. Zhou menyaksikan simbol Ancestral Tata Ruang berfusi dengan tubuh Lindong saat ia tersenyum dan berkata. Lindong mengangguk. Dia bisa merasakan kekuatan Yuan dalam tubuhnya mulai membengkak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan ketika simbol ancestral spasial memasuki tubuhnya. Ini menyebabkan riak terbentuk di hatinya yang tenang. Dengan diperkuatnya simbol ancestral tata ruang, dia akhirnya bisa secara formal mencoba menyerang tahap reinkarnasi. Lindong berbalik dan meminta Ying Huan Huan untuk merawat Qingtan, tanpa basa-basi lagi. Tubuhnya bergerak dan muncul di puncak gunung terdekat saat ia segera duduk. Dia saat ini perlu sepenuhnya memperbaiki dan mendapatkan kendali simbol ancestral tata ruang ini. Cahaya perak menyilaukan terus-menerus muncul dari tubuh Lindong. Seperti matahari perak yang mulia. Itu menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya di daosek. Ketika Ying Huan-Huan melihat bahwa Lindong telah memasuki kondisi kultivasi, tangannya seperti jadel melambaikan tangan dengan lembut. Dan Colt mengubah sekeliling puncak gunung menjadi lapisan es, melindunginya di dalamnya. Sepertinya dia berencana untuk menggunakan kesempatan ini untuk menyerang tahap reinkarnasi. King Suan sangat perseptif. Dia telah menentukan tujuan lindung dengan satu tatapan, dan segera menyesali. Siapa yang bisa membayangkan bahwa murid kecil dari masa itu akan benar-benar meninggalkannya di dalam debu? Bakat junior saudara lindung bahkan lebih besar dari bakat aku. Sekte Dao kami pasti akan makmur dengan dia di sekitar. Zhou Tong juga mengangguk. Bahkan seseorang seperti dirinya agak mengagumi prestasi Lindong. Dalam pertempuran di luar Yuan Gate saat itu, dia sudah sepenuhnya mengakui kekuatan Lindong. Kalau begitu, mari kita diam diam menunggunya. King Xuanzi tertawa kecil. Jika Lindong bisa maju ke tahap reinkarnasi, dia benar-benar akan masuk jajaran ahli puncak dunia ini. Pada saat itu. Jumlah orang yang bisa melampaui dirinya dapat dihitung dengan satu tangan. Kakak yang busuk, lindong dia meninggalkanku sendirian lagi. "King Tan cemberut sedikit dan berkata dengan nada tidak senang, 'King Huan Huan menariknya saat dia tersenyum dan berkata, 'Aku akan menjagamu atas namanya.'" Baru setelah mendengar ini, King Tan tersenyum manis. Matanya yang besar memandang ke arah puncak gunung ketika tatapan yang sedikit menyakitkan dan hampir tidak terdeteksi melintas di atasnya. Sejujurnya, bisa melihatmu seperti ini sudah lebih dari cukup bagiku. Di puncak gunung yang jauh, Master mengalihkan pandangannya ke arah gunung Lindong. Dengan tangannya di belakang, dia dengan lembut berkata, Simbol leluhur ketiga hu, Lindong, telah mencapai tingkat ini. Kamu benar-benar luar biasa. Namun, jika kamu berniat melampaui adik perempuan junior, mari kita lihat apakah kamu benar-benar memiliki kualifikasi Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya Bab 1258, retak antara pesawat Yuan power yang megah dan kuat mengalir melalui tubuh lindung seperti air banjir Selain itu, kekuatan yuan tampaknya tumbuh pada tingkat yang menakutkan Tiga simbol ancestral dalam tubuh lindung telah membentuk segitiga dan mereka saling berhadapan dari jauh. Namun, mereka bertiga tampaknya saling memukul mundur dengan lembut. Sementara itu, batu leluhur mengambang dengan tenang di tengah. Sementara kekuatannya yang hangat dan lembut terus mengurangi resistensi antara simbol ancestral. Di antara tiga simbol leluhur, simbol leluhur yang memuaskan dan simbol leluhur Thunderbolt adalah penjinak kecil. Bagaimanapun, mereka telah disempurnakan oleh Lindong. Namun, perlawanan dari simbol Ancestral Tata Ruang yang baru tiba jelas terlihat. Perlawanan ini kemungkinan adalah sesuatu yang tidak dimaksudkan. Tapi itu adalah resistensi bawaan terhadap simbol Ancestral lainnya. Lagi pula, sudah merupakan berkat besar bagi orang biasa untuk memiliki satu simbol dan memiliki mereka hidup berdampingan dalam satu tubuh adalah prestasi yang hampir mustahil untuk dicapai. Sejak awal waktu, selain simbol leluhur, tidak ada orang lain yang berhasil mengakomodasi delapan simbol leluhur yang agung dalam satu tubuh. Oleh karena itu, meskipun Lindung hanya memiliki tiga simbol leluhur, mengakomodasi mereka bertiga sudah menjadi tugas yang lebih sulit yang bisa dibayangkan. Hati Lindung Setenang Air dan dia tidak sengaja menghilangkan perlawanan itu. Sebaliknya, dia hanya menenangkan hatinya dengan tenang sementara dia merasakan kekuatan spasial yang misterius itu. Lagi pula, jika dia ingin berhasil mengendalikan simbol ancestral spasial, dia harus mengetahuinya secara mendalam. Untungnya, karena Lindung tahu bagaimana mengendalikan simbol leluhur yang memangsa dan simbol leluhur thunderbolt, dia tidak panik. Sebagai gantinya, dia menenggelamkan pikirannya dalam simbol ancestral tata ruang. Bahkan, samar-samar mungkin baginya untuk mendeteksi bahwa ruang di sekitarnya sudah mulai bergoyang. Selain itu, rasanya seolah-olah ruang kosong misterius memiliki kehidupan. Pikiran lindung perlahan meluas dari dalam tubuhnya. Setelah itu, dia bergabung dengan ruang sekitarnya. Sebelum dia mengikuti ruang kosong dan mulai menyebar dalam gelombang. Ruang kosong itu ada di mana-mana. Pikiran Lindung bergabung dengan ruang kosong itu sendiri. Setelah itu, seperti mata yang tidak terlihat, segala sesuatu di dunia ini tercermin dalam mata Lindong. Bahkan, dia melihat penghalang es yang menutupi gunung-gunung, dan juga melihat banyak murid Sekte Dao yang melihat ke arahnya. Setelah itu, pikirannya mengikuti ruang kosong dan semakin melayang. 30 mil, 300 mil. 3.000 mil dan bahkan lebih jauh. Pikiran Lindung seperti hantu berkeliaran pada saat ini, karena menyebar ke kejauhan dengan cara yang orang biasa tidak bisa capai. Saat melakukan itu, dia bisa merasakan bahwa sensasi yang tidak jelas tercipta ketika pertama kali membenamkan pikirannya dengan ruang kosong, menghilang secara diam-diam ketika pikirannya menyebar ke kejauhan. Akhirnya, sensasi itu hilang sepenuhnya. Pikiran Lindong saat ini tenggelam dalam penyimpangan tak berujung ini. Pikirannya terus melayang untuk waktu yang lama, sebelum Lindong tiba-tiba merasa bahwa pikirannya menjadi buram. Setelah itu, dia dengan cepat terbangun. Kemudian, dia terkejut ketika dia menyadari bahwa pikirannya tampaknya telah berubah menjadi kekosongan di dunia ini. Dan dia tidak bisa lagi memanggilnya kembali. Hanya pada saat ini. Dia menyadari betapa berbahayanya metode pelatihan ini. Jika dia tidak bisa memanggil kembali pikirannya ke dalam tubuhnya, tubuh fisiknya akan menjadi seperti patung batu, dan dia tidak akan lagi bisa bergerak. Kecemasan melonjak dalam hatinya, segera setelah itu, Lindong dengan paksa menenangkan dirinya. Lagi pula, dia tahu bahwa jika dia panik pada saat ini, kemungkinan pikirannya tidak lagi dapat kembali. Karena ini adalah percobaan, pada akhirnya ada cara untuk melanggarnya. Lindung secara bertahap menenangkan pikirannya. Segera setelah itu, dia berhenti melakukan perlawanan. Sebaliknya, dia mengikuti pikirannya dan sepenuhnya bergabung dengan ruang kosong itu sendiri. Lama kemudian, dia tiba-tiba menyadari bahwa pikirannya naik bersama dengan ruang kosong. Akhirnya, itu menjadi sangat jauh dari tanah. Sementara itu, Angin ribut mendesing di sekitarnya. Sementara segala yang ada di hadapannya menjadi semakin kecil dengan kecepatan yang menakutkan. Awan terbang melewati dan bahkan matahari yang cerah menjadi semakin jauh. Segera setelah itu, kegelapan mulai melonjak. Kegelapan ini tampak seperti kekosongan tanpa akhir. Menyebabkan rasa takut muncul dalam hati seseorang. Lagi pula, bahkan ahli panggung reinkarnasi tidak bisa mencapai tempat seperti ini. Lindung terus melayang untuk waktu yang lama, sebelum benaknya tiba-tiba bergetar. Segera, dia berbalik ke punggungnya dan melihat cahaya besar sepanjang 200.000 mil saling berhimpitan, sebelum mereka menyebar dalam kegelapan yang jauh. Terlebih lagi, sinar-sinar cahaya itu tampaknya membentuk formasi yang besar dan menakutkan, dan energi yang menembus formasi itu nampaknya menyebabkan bahkan dunia bergetar. Pikiran Lindung sedang melihat bagian belakang formasi super itu. Sementara itu, tampaknya ada retakan hitam besar 200.000 mil di tempat itu dan retakan itu tampak seperti naga iblis yang bergerak-gerak. Selain itu, kegelapan tak berujung, yang benar-benar kosong dari cahaya. Ada tepat di belakang dan itu tampak seperti tanah iblis. Aura iblis-iblis yang menakutkan terus melonjak. Namun, itu dihadang oleh formasi super itu. Lindung kaget saat dia menatap celah hitam itu. Ini, mungkinkah ini celah legendaris antara pesawat? Selain itu, apakah area di belakang celah tempat Imo berasal? Pikiran Lindung bergetar hebat pada saat ini. Meskipun dia hanya melihat sekilas pada celah itu, itu menyebabkan dia hampir kehilangan akal. Faktanya, kejahatan di dalam diri mereka tampaknya mampu menyebabkan seseorang tenggelam tanpa henti di dalamnya. Jika celah ini adalah celah di antara pesawat, formasi super besar 200.000 mil di depan matanya, harusnya ditinggalkan oleh leluhur simbol. Hanya seorang pria seperti dia yang bisa menciptakan formasi yang bisa memusnahkan dunia dan menyegel seluruh pesawat. Simbol leluhur, Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Sementara itu, dia memfokuskan perhatiannya pada formasi super itu. Dia bisa merasakan gelombang energi yang dipancarkan dari formasi itu. Mampu dengan mudah menghancurkan seorang ahli puncak yang telah melewati dua kesengsaraan reinkarnasi menjadi berkeping-keping. Pria itu memang layak menjadi orang terkuat sejak awal waktu. Kekuatannya adalah sesuatu yang ditakuti orang lain namun dihormati. Sementara Lindung diam-diam kagum dengan kekuatan menakutkan dari formasi super itu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pikirannya secara bertahap melayang ke arah formasi itu. Segera, ia terpana dengan penemuan ini ketika keringat dingin mulai menutupi seluruh tubuhnya. Lagi pula, baik itu formasi super atau celah di antara pesawat, dia tidak bisa melawan mereka dengan kekuatannya saat ini. Namun, terlepas dari seberapa banyak dia berjuang, Lindong tidak dapat membebaskan diri. Karena itu, dia hanya bisa menatap kaget sementara pikirannya semakin dekat dengan formasi super itu. Ketika dia perlahan-lahan mendekati formasi itu, tekanan yang memancar dari formasi super itu juga menyebabkan pikirannya bergetar. Bahkan, rasanya seolah-olah pikirannya akan terpencar pada saat ini. Namun, saat lindung perlahan mendekati formasi super itu, ia juga menemukan kehadirannya. Setelah itu, di atas formasi itu, Cahaya redup menyebar dan benar-benar membentuk sosok ilusi, yang hampir menutupi seluruh dunia. Meskipun seseorang tidak dapat membedakan penampilan sosok ilusi itu, dia mengeluarkan riak yang bisa menjulang di seluruh dunia. Apakah itu lambang simbol? Sosok ilusi itu hanya setengah bagian atas tubuh. Namun, sepertinya seluruh dunia berada di bawahnya. Lalu, dia perlahan mengulurkan tangannya yang besar sebelum jarinya menembus ruang kosong dan menekan ke arah Lindong. Lindong tidak bisa menghindari serangan seperti itu. Seketika, jari itu sudah mendarat di tubuhnya. Bang, pikiran Lindong tampaknya hancur saat jari itu menyentuhnya. Setelah itu, dia merasakan kegelapan menghilang dengan cepat. Kemudian, langit muncul sekali lagi sebelum awan muncul kembali. Setelah itu, Pikirannya mulai jatuh dengan cepat. Swash, swash. Keturunan ini berlanjut untuk waktu yang lama. Segera setelah itu, Lindong tiba-tiba membuka matanya. Segera, kejutan kaya muncul di wajahnya. Sementara keringat dingin menghujani dahinya. Membasahi seluruh tubuhnya secara instan. Sudahkah aku kembali? Lindong mengulurkan tangannya yang sedikit bergetar sebelum dia mengepalkannya. Kemudian, dia melihat penghalang es yang terletak di luar. Melalui lapisan es itu, adalah mungkin untuk melihat Daosek yang ramai. Sementara itu, murid daosekte sekte yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekitar. Dibandingkan dengan apa yang dia alami sebelumnya, apa yang dia alami sekarang berbeda dengan hidup dan mati. Lindung mengangkat kepalanya dan menatap langit dengan rasa takut yang masih ada. Di tempat yang sangat jauh yang tidak bisa dijangkau. Ada formasi super yang diciptakan oleh leluhur simbol setelah ia menyulut reinkarnasinya. Selain itu, ada juga celah mengerikan di antara pesawat. Bahkan ahli tahap reinkarnasi tidak dapat mencapai tempat itu. Namun, dengan bantuan simbol Ancestral Tata Ruang, Lindung berhasil melihat tempat itu. Namun, perasaan itu terlalu menakutkan. Sebelumnya, Lindung merasa seolah jiwanya hancur. Jika sosok ilusi itu memiliki keinginan sekecil apapun untuk membunuhnya, kemungkinan dia akan benar-benar dimusnahkan. Lindong menyeka keringat dingin di dahinya. Tiba-tiba, tangannya berhenti sebelum dia melihat telapak tangannya. Setelah itu, dia melihat bahwa telapak tangannya sekarang mengeluarkan cahaya perak samar. Perubahan tiba-tiba ini membuatnya terkejut. Selanjutnya, dia melihat tubuhnya. Pada saat ini, Tubuhnya mengeluarkan sinar perak. Selain itu, sensasi aneh telah muncul di antara alisnya. Lindong menutup matanya dengan lembut. Segera, dia merasa seolah-olah ruang sekitarnya tampaknya telah bergabung dengannya. Bahkan, dengan satu pikiran, dia bisa muncul 300 mil jauhnya. Ini, apakah aku mengendalikan simbol ancestral tata ruang? Sensasi unik ini membuat Lindong kaget. Segera. Sukacita liar melonjak di matanya. Setelah semua, hanya seseorang yang mengendalikan simbol Ancestral Spasial yang dapat bergabung dengan sempurna dengan ruang kosong itu sendiri. Lindong cepat-cepat menutup matanya. Setelah itu, ia menyelidiki simbol Ancestral Spasial yang mengambang diam-diam di dalam tubuhnya dan telah membentuk bentuk segitiga dengan simbol Ancestral Leluhur yang memangsa dan simbol Ancestral thunderbolt. Namun, dia menyadari bahwa perlawanan dari sebelumnya telah menghilang sepenuhnya. Ham-ham, sementara Lindong mengamati simbol Ancestral Tata Ruang yang tenang dengan sukacita, yang terakhir tiba-tiba bergetar. Setelah itu, dia merasa bahwa ketika simbol leluhur Tata Ruang mulai bergetar, kekuatan Yuan yang perkasa di dalam tubuhnya mulai berkumpul dengan kecepatan tinggi, seperti air banjir. Sementara Yuan powernya mulai berkumpul bersama pada tingkat yang gila. Perubahan unik mulai terjadi dalam Yuan Power-nya yang perkasa. Itu adalah transformasi yang hanya terjadi ketika kekuatannya telah diaglomerasi sampai batasnya. Lautan seperti Yuan Power melayang di dalam tubuh Lindong. Sementara itu, ada riak misterius di bagian bawah laut Yuan Power itu. Saat riak misterius itu perlahan tumbuh, sensasi ilahi perlahan menyebar. Itu adalah riak reinkarnasi. Shock menyembur ke mata Lindong.